Oke okay, kembali lagi bersama Romoto Vlog Jadi sekarang ini gue ada di Faisal X Shop Ini Itu motor gue Dan di sini kebetulan ada WR yang baru Beres modif Ini WR155 keluaran tahun 2022 Kelihatan nih dari rangkanya silver Ini motor ceritanya tuh baru keluar, direl, baru keluar dealer Belum ada sehari Orangnya di Cianjur Yang punya Dia beli motornya di Bandung Terus motornya langsung dikirim di sini Dan langsung dimodif Di full modif kayak gini ganti usd swing arm semuanya pokoknya lengkap langsung diganti total modifnya ya kurang lebih 20 jutaan dan seperti biasa untuk rincian modifnya apa aja nanti sama gua ditaruh di akhir video jadi buat kalian yang pengen lihat rincian modifnya nanti sama gua ditaruh di akhir video sama total modifnya pokoknya jadi ini gue bakal gue review sekarang karena kebetulan ya kan motornya lagi mumpung masih di sini motornya karena nanti mau diantar ke yang punya dan ini juga motornya belum dipakai belum dipakai sama sekali sama yang punya langsung dimodif diantar pun masih pakai mobil dealer dan ini motor gua nanti kita pindahin dulu ke sebelah situ motornya terus kita review jadi ini dia motornya ini tuh Yamaha w 155 keluaran 2022 ini yang varian rangka silver jadi kalau misalnya kalian nanya perbedaannya apa sama yang lama yang kayak punya gua tuh yang keluaran pertama dia cuma perbedaan di warna rangkanya aja ini warna rangkanya silver kalau yang keluaran pertama itu warna rangkanya hitam jadi untuk bahan rangka dan lain-lain nggak -lain, ada beda bahan rangkanya pasti sama karena nggak mungkin juga ya Yamaha ngebuat bahan rangka baru atau ngebuat rangka baru lah karena kalau ngebuat rangka baru pasti nanti harga jualnya juga pasti bakal naik gitu ya mungkin aja nanti WR155 dikasih rangka baru aluminium mungkin tapi paling di versi all new jadi all new WR155 kalau ini kan masih versi new jadi kayak pembaruan cuma ya paling di pembaruan warna striping sama warna rangka kayak gini oke jadi langsung aja kita mulai review kita mulai dari bagian atasnya dulu, ini headlampnya dia ganti pakai daymaker, coba kita nyalain. Nah, jadi ini dia untuk lampunya, dia daymakernya ada alis biru, terus ada lampu putihnya. Lampunya pakai daymaker. Terus untuk lampu seinnya ini juga dia ganti pakai yang model led, model running lah namanya. Nih, cuma warna biru untuk lampu senya warna biru. Terus untuk bagian stang dia make rental 997 Twinwall. Terus untuk handle-nya kiri kanan dia make Scarlet. Cuma ini yang emang handle khusus buat WR. Jadi kita gantinya tuh enggak sama. Dia nggak sama rumah koplingnya gitu. Kayak gini. Jadi untuk rumah koplingnya sama rumah master rem-nya tetap pakai yang ori. Handle-nya pakai scarlet kan kalau biasanya biasanya handle-handle yang universal kan dia sepaket sama rumah koplingnya jadi kalau kayak gitu kan sistemnya switch kopling harus dilepas kalau kayak gini enggak karena ini rumah koplingnya apa rumah handle masih pakai ori jadi switch switch koplingnya masih bisa dipakai jadi yang diganti cuma handlenya aja ini bisa dilipat atas bawah sama ke depan juga handlenya merek scarlet kiri kanan ini bisa dilipat juga ke atas sama ke depan untuk hand gripnya dia pakai Pro tapper, kiri kanan warna biru. Ini dia. Terus nggak lupa juga ini spion jalu spion sepeda. Ini yang ukuran diameter paling besar. Kalau kayak kalau kata gue mah ya berfungsi sih ini spion daripada nggak pakai sama sekali ya kan. Mending ya make Bagian atasnya udah. Kalau bagian dekal nanti terakhir sama USD. Nah ini dia. Ini di bagian sampingnya ada handle grip. Ini handle grip merek Scarlet. Jadi ini udah PNP buat WR155, buat CRF, buat KLX juga, jadi tinggal pasang. Beda sama kayak punya gue kalau punya gue itu, pakai punya KTM, jadi harus ng ngakalin bikin dudukan lagi. Kalau ini enggak, jadi kalau yang ini tuh udah sepaket sama dudukannya, jadi kita tinggal pasang aja. Paling ngelubangin bodi doang di sini, handle grabnya Jadi handle grabnya udah PNP, dan ini sangat berguna buat markir. Karena yang punya gue kepake, benar-benar kepake, kalau gue, apa posisi? misalnya narik motor geser motor gini kan nggak mungkin megang di body kan pasti patah kalau KLX CRF mungkin bisa karena knalpotnya outputnya di kanan kalau WR nggak bisa jadi ini kepake terus WR juga kan bobotnya berat jadi kalau pakai ini dia jadi lebih gampang gitu ngegeser posisi motor jadi ini bukan cuma hiasan doang ini berfungsi buat pegangan kalau misalnya kita lagi markir motor terus untuk sarung joknya dia pakai hood graphic ini yang bahan o no grip kalau nggak salah, ya, bahan uklik atau bahan apa nggak tahu. Ya. Warnanya hitam, garis biru, dan untuk di bagian saklarnya ini semua masih saklar ori. Kiri kanan, yang kanannya juga staternya masih pakai bawaan, siapa saklar ori yang kirinya juga masih pakai saklar ori. Jadi, untuk bagian saklar nggak ada yang diganti, masih pakai bawaan. Terus kita ke bagian stop lamp, tapi kita nyalain dulu stop lampnya. Ini pakai stop lamp three-in-one. Jadi ini kalau stop lampnya kelihatan simple, dia nggak bakal kelihatan. Jadi dia nggak akan terlalu kelihatan lah kalau kita pakai stop lamp ini. Kan biasa ada orang yang pengen pakai stop lamp tapi nggak pengen kelihatan gitu stop lampnya. Pengen kelihatan simple, jadi dia pakai ini. Ini udah sama dudukannya stop lamp 30 Ini juga pakai plat per, untuk ngeratain spakbor ini. Jadi udah sepaket sama stop lamp. Stop lampnya udah ada, udah ada dudukan, ada plat buat ngeratain spakbornya juga. Jadi kita tinggal pasang aja paling nyambung-nyambungin kabel doang sih terus untuk bagian yang paling dekat ya knalpot. Knalpotnya potnya dia pake norifumi roket 4 ini yang seri baru, tipe terbaru bukan tipe terbaru sih, tampilan barulah lah pokoknya coba kita cek sound suaranya di marah warga, jadi untuk knalpotnya dia makin oriflume roket 4 terus untuk, ini ada tambahan kayak cover knalpot sih Nih di depan sama di belakang, kenapa di belakang? karena ini posisi pipanya lebih-lebih keluar, jadi nyari aman aja pasti kalau boncengan, takutnya amit-amit, yang dibonceng celananya kena ke knalpot kan, nggak enak kan meleleh nempel ke knalpot dan ini roket 4 nya yang tipe standar, kelihatan dari pipa ininya kecil, apa hidernya? Terus untuk footstepnya ini dia pakai wheelwood Jadi footstep rumah footstepnya standar Cuma yang digantinya doang Pijakannya doang Kiri kanan Ini yang kanan wheelwood juga Jadi PNP tinggal pasang Ini universal buat semua motor CRF, KLX, WR semua bisa Karena rumahnya masih pakai standar Yang diganti cuma pijakannya doang Terus ini untuk footstepnya dia pakai expedition Warna biru Pedal persnelingnya juga dia pakai expedition ini yang bisa dilipat ke belakang dan untuk bagian pedal remnya dia pakai Expedition juga ini bisa dilipat jadi footstepnya kiri kanan Expedition, pedal rem Expedition sama pedal personally Expedition terus untuk bagian selang radiator dia pakai Samco, Samco Sport cuma ini yang lokal, ini udah sama klemannya juga warna biru, selangnya biru klemannya juga warna biru dan ini juga ada radiator guard jadi pelindung radiator amit-amit kalau misalnya jatuh Si radiator aman, nggak bakal bengkok. Terus ini ada frame slider, ini frame slidernya udah PNP, jadi universal buat KLX, CRF, sama WR juga frame slidernya. Jadi nanti dia duduk di bagian mesin sini, bagian baut mesin. Kiri kanan frame slidernya nih, sama ini dudukan plat nomor depan juga dia pakai dia ganti. Jadi yang pindah ke kolong. Terus untuk bagian blok mesin dia pakai cover plastik. Ini udah sepaket kok blok cover blok kanan sama cover blok kiri dan ini yang cover blok bawah cuma bahannya plastik cuma ini plastiknya tebel nih ini yang warna hitam jadi udah sepaket pelindung bawah sama pelindung blok kiri-kanan Ini blok kanannya dan ini blok bagian kirinya dia udah ada cover gearnya juga jadi udah sepaket bahan plastik cuma motifnya ini motif karbon Oke, jadi bagian perintilan-perintilannya udah. Sekarang kita ke bagian dekal. Habis dekal, baru kita ke bagian kaki-kakinya. Untuk dekal ini, dia dari Faisal MX Shop grafik, jadi FS MX grafik. Jadi di Faisal MX Shop juga bisa ngebuat dekal custom sendiri. Jadi custom suka-suka gitu lah. Untuk bahannya, ini make yang tebal, yang premium juga. Ini untuk motif depannya, dan ini untuk motif bagian tangkinya dasar dekalnya dia pakai warna biru sama warna hitam terus ini bagian belakangnya nih masih baru pisan sih Bodi baru dekal juga baru aja nih FS MX Graphics nah jadi untuk dekal itu dia dekal udah ini ada buktinya nih motor masih baru. Tuh, plastik speedo aja belum dicabut. Nah, plastik speedonya belum dicabut. Dikuncinya juga masih ada ini nih. Apa sih namanya ini? Kayak kertas gitulah. Jadi diantar sama dealer langsung ke sini pakai pickup dealer terus dimodif. Orangnya di Cianjur. Dia beli motornya di Bandung. Jadi platnya nanti ikut plat D. Oke, sekarang kita lanjut nih. Udah semua. Dekal semua udah, perintilan udah. Oh ini bagian jok juga ini ditambahin busa, jadi dia kelihatan rada lebih rata kan, rada lebih tinggi karena ini ditambah busa lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk belakang ini swing arm dia udah ganti pakai replika YZ, ini yang listless, nih listless tapi bahan besi, warna silver. Terus untuk velgnya dia pakai depan belakang expedition. Untuk belakangnya ukuran 350 ring 17 dan bannya masih pakai Maxxis Maxis yang terbaru Maxxis Fitra fitra jadi ini yang terbaru Maxxis Fitra ukuran belakangnya dan belakang dia pakai 140 per 70 ring 17 kayak kata gua kalau misalnya ban, bannya banyak per 70 berarti dia look-nya jadi lebih tinggi terus untuk gear gear belakangnya dia pakai rozet ukuran 44 warna biru rantainya make TK racing untuk gear depan pasti ukuran 13 kalau kalau 520 gear depan mentok di ukuran 13 nggak bisa naik ke 14 kecuali kalau pakai 428 baru bisa pakai gear depannya yang 14 karena kalau 520 pakai gear 14 dia mentok di kerengkes sama di arm jadi udah nggak bisa terus untuk bagian tensioner rantai dia pakai scarlet warna biru nih yang udah CNC terus untuk bagian belakang udah wheelset sekarang kita ke bagian depan untuk bagian depannya ini sama dia pakai expedition juga wheelsetnya untuk ukuran depannya 300 untuk bannya sama juga memakai Maxxis Fittrax, fitstrak fitstrak susah namanya aja ukuran depan 120 per 70 jadi kalau 120 dia rada lebih tinggi dan kelebihannya kalau pakai ban yang 170 eh apa 170 per 70 yang depan tuh resiko velg peang tuh ya kecil lah karena dia lebih tebel beda kalau 60 kalau per 60 dia dia, dia dia jadi lebih tipis ini jadi velg terawan peang, jadi kita makainya harus hati-hati. Karena gue make yang yang per 60 segini itu velg peang sekali. Dua kali malah. Itu kalau misalnya lu makai velgnya yang harga di bawah 2 juta kayak misalnya Expedition atau Scarlet. Tapi kalau misalnya velgnya makai Excel Asia Takasago, makai ban per 60 yang gak perlu takut velg peang karena velgnya udah kuat. Kecuali kalau makai apalagi kalau makin virosi terus make ban depannya ukuran per 60 udah itu pasti calon-calon bengkok apa yang kalau misalnya ngijak lubang atau enggak trotoar. karena gue udah ngalamin sendiri lebih aman kalau mau nyari aman pakai yang 70 itu kalau misalnya lu make velgnya yang harga di bawah 2 juta kayak expedition atau scarlet atau Rossi. tapi kalau misalnya velgnya make takasago atau ya pokoknya yang di atas 2 juta lah harganya itu pakai ban per 60 yang pendek yang tipis itu masih ya agak aman lah lebih aman karena velgnya udah kuat kan terus untuk piringan dia pakai delcavit ini yang ukuran gede ukuran besar warna hitam untuk bagian kaliper masih standar semua jadi itu dia bannya pakai maxis fitra velgnya pakai ukuran 300 expedition depan belakang untuk bannya 110 S eh, 120 per 70 oke semuanya udah sekarang kita lanjut ke bagian ini nih, USD Jadi USD nya ini pake yang terbaru Ini mereknya ini terbaru buat WR WR155 Kan kalau USD buat WR155 yang udah PNP tuh Baru merek Delcevic doang Nah ini baru keluar lagi yang terbaru merek MGV Ini MGV nya? 2023 Nah jadi ini USD MGV 2023 buat WR155 Ini udah PNP Udah ada dudukan Udah ada dudukan kunci kontak semua terus bisa kunci stang juga tuh, nah bisa kunci stang juga. kan kalau misalnya USD real jam buat kayak KLX kayak gitu kan, nggak bisa kunci stang. kalau buat WR dia dia bisa kunci stang. karena kebanyakan USD real jam merek-merek lain dia nggak ada dudukan kunci kontak. jadi ya paling kalau mau bikin kunci kunci stang atau mau pakai kunci kontak kita harus bikin dudukannya sendiri lagi. cuma kalau USD yang ini dia udah ada dudukan kunci kontaknya. jadi gak perlu bikin lagi lah jadi gak perlu takut kalau misalnya gak bisa kunci stang kalau ganti usd real jam ini karena ini udah bisa terus untuk bagian ininya dia udah ada setelannya ini adalah setelan, ada setelan ribbon sama ininya nih setelan anginnya dan ini main bukan cuma variasi doang atau hiasan doang terus di bagian bawahnya juga ada settingannya juga biasa kalau di bagian bawah tuh untuk settingan kompresi kalau gak salah jadi dia mau baliknya cepat atau lambat tabungnya warna silver triple klaimnya biru kalau untuk pilihan warnanya dia baru dua yang merek MGV ini usd ini jadi pilihan warnanya ada yang triple klaim biru sama triple klaim hitam ini yang triple klaim biru cakep kan untuk diameter pipanya dia gede juga ini diameter asnya juga gede dan kalau misalnya pakai usd ini kalau kalian pakai piringannya yang besar yang kayak gini itu pasti bakal custom bracket lagi karena pakai piringan besar. Tapi kalau misalnya kalian pakai USD, ini terus piringannya pasti pakai piringan standar yang kecil. Itu nggak perlu custom bracket kaliper karena bracket kalipernya udah include di USD-nya. Cuma bracket kaliper yang include di USD-nya itu cuma untuk ukuran piringan kecil yang standar, bukan untuk piringan besar. Jadi kalau misalnya kalian pakai piringan besar, kalian harus custom lagi, bikin bracket baru bracket kaliper karena otomatis. Posisi kaliper harus mundur ke belakang Oke sama ini yang terakhir Jalur roda Ini jalur roda depan Nih Ini jalur rodanya depan Ini udah include sama as rodanya Terus kalau untuk bagian belakangnya nih Kalau ini jalur rodanya Kayaknya dia include sama arm Karena setahu gue kalau arm kayak gini Udah include Jalur roda belakang kayak gini Jadi ini kayaknya jalur rodanya include sama arm Bawaan arm lah karena modelnya beda sama yang depan tapi untuk bahannya sama cuma modelnya doang yang beda oh ya, lupa bagian tromolnya belum dibahas jadi untuk tromolnya ini dia pakai merek Wilwood merek Wilwood warna hitam jadi dia bukan pakai tromol ori dicat atau pakai tromol CNC bukan ini tromol Wilwood yang bahan biasa cuma warna hitam terus untuk jari-jarinya juga dia pakai warna hitam napple chrome napplenya chrome kan biasanya napple emas kan kebanyakan kalau ini napple chrome terus untuk wheelset belakangnya juga sama tromolnya pakai Wilwood juga warna hitam. nih jari-jarinya juga pakai warna hitam, nipplenya chrome. tadinya gua kira ini tromolnya tromol ori di repaint, ternyata bukan. ini tromol Wilwood. emang baru merek Wilwood buat WR. sekarang tromol buat WR 155 tuh udah ada dari merek Scarlet. kalau Scarlet itu yang CNC. terus Expedition, Expedition tuh yang biasa, yang bahan biasa kayak bahan ori sama yang ini merek Wilwood kalau Wilwood dia tromolnya modelnya sama kayak tromol Ori maksudnya bentuknya nih bentuknya sama terus untuk yang Scarlet juga sama bentuk tromolnya nih jadi bentuknya sama kayak tromol Ori beda kayak yang gua pakai kalau yang gua pakai ini tromolnya merek Expedition cuma yang bahan biasa tapi dia modelnya beda kalau yang merek Expedition dia model tromolnya tuh model blimbing, kayak misalnya apa, kayak model blimbing tuh kayak tromol ori CRF. Tromol ori CRF kan depan belakang modelnya blimbing, blimbing kayak ginilah, bintang-bintang kayak gitu nih. Ini yang gua pake, jadi itu sih bedanya kalau misalnya tromol untuk Scarlett sama Willwood, modelnya sama kayak tromol ori, cuma kalau yang Expedition dia model tromolnya mirip CRF, bukan mirip sih emang. Sama, sama modelnya, model belimbing kayak gini, bintang-bintang. Cuma ini bahannya biasa bukan CNC, warna hitam. Oke, kita kembali ke motor ini. Menurut gue ini warnanya cakep sih, rangkanya silver dipaduin sama USD, silver kayak gini. Sama swing armnya juga pakai warna silver. Cuma kalau kata gue, ini bakal lebih ganteng lagi kalau misalnya velgnya, dia make yang warna silver kayak gini. Silver USD. Kan ada tuh yang velg warna silver USD kayak gini tuh itu kalau dia pakai warna kayak gitu itu lebih cakep lagi karena pasti bak langsung bakal serasi sama USD sama rangka. Cuma ini velgnya dia pakai warna biru. Cuma ya tetap ganteng juga sih tampilannya kayak gini. Cuma kata gua bakal lebih ganteng lagi kalau misalnya velgnya dia pakai yang warna silver kayak warna USD itu. Lu bayangin aja, nih velgnya silver nih, sama kayak warna ini, Wah, bakal jadi lebih ganteng lagi. Cuma kayaknya rada susah kalau velg yang warna kayak gini warna silver kayak gini nyarinya rada susah warnanya kebanyakan tuh yang merah, biru, orange hitam kayak gitulah kalau warna kayak gini tuh rata-rata orang bikin sendiri jadi warna warna ininya dirontokin sisain warna dasarnya warna bahannya udah gitu doang jadinya nanti jadinya tuh kayak gini udah sih mungkin nanti ya kalau mau apalagi yang mau dimodif segini mah paling udah mentok sih Apalagi mau modif, modif soalnya udah ini mau udah full modif aja, nggak tahu lagi apa yang mau diganti. Gue juga, gue juga otak udah mentok, apalagi yang mau diganti nggak tahu. Karena segini juga udah cakep sih, dan motor ini nggak bakal gua test ride. Karena biarin aja nanti yang punya sendiri yang test ride, jadi biar si ownernya aja yang peresmian. Jadi motor baru, part-part modif baru semua, gak enak kalau gua yang pakai pertama kan orang bukan punya gua ya kan. Jadi biarin aja nanti si ownernya yang test ride pertama. Untuk bagian mesin juga ini motor masih standar, nggak diapa-apain. Tuh ya iyalah orang motor baru keluar dealer co, sehari, belum ada sehari. Jadi untuk bagian mesinnya masih tetap standar, nggak diapa-apain. Sama ecu juga masih ecu standar, nggak diganti BRT, nggak diganti juken kayak gitulah, masih tetap ecu standar. Oke, udah sih paling itu doang untuk reviewnya. Suara-suara mesin baru masih halus ini. Ya. Semua ini kayaknya belum dibikin saklar lampunya. dia yeah, belum di, belum dibikin saklar lampu. Gue seneng aja ngelihat USD-nya tampilannya chrome kayak gini terus dia masuk sama warna rangka. Melihat dari depan tuh kayak gini. Melihat dari depan nih, melihat USD-nya chrome nyambung sama warna rangka terus nyambung sama warna arm. Itu jadi kelihatan tuh kayak cantik banget nih. Oke, okay. kalau yang ini emang nggak perlu nggak di, perlu direview lah. Motor bulu kayaknya tuh kotor amat cuk. Wah anjir Bandung lagi musim hujan makanya belum gue cuci lagi. Ini buat kalian yang mau pengen pesen barpet custom nih. Ini decal barpet custom suka-suka. Jadi lu bisa pakai nama sendiri tuh, bisa pakai nama sendiri. nih gua pakai nama Arul Motovlog. Nih Dirt Heroes. Jadi lo bisa request warna, request nama, request model. Tapi kalau kata gua barpet mah modelnya nggak bisa macam-macam sih soalnya dia akan kelipet jadi biarpun lu bikin model sebagus gimana pakai gambar apapun yang nggak bakal kelihatan karena barpetnya kelipet digulung kayak gini kan untuk harganya 100 ribuan aja decal barpet nih udah-udah yang bahan premium sama kayak decal oke okay, jadi mungkin sekian untuk video review wr baru ini untuk total modifikasinya tadi dia kalian bisa lihat aja di akhir video nanti buat kalian yang mau modif motornya kayak gini modif super motornya atau trailnya kayak gini Kalian bisa langsung aja ke Faisal Emek Shop buat yang di daerah Bandung bisa langsung datang ke sini. Ada di daerah Lembang di dekat Farm House. Kalau untuk yang di luar Bandung bisa pesan online. Nanti gue taruh kontaknya untuk order online -nya. Bisa lewat WhatsApp ke adminnya langsung atau bisa juga lewat Shopee. Oke. Okay? Jadi untuk info ordernya nanti kalian bisa cek aja di deskripsi video. Nanti gue taruh atau enggak di kolom komentar lah gue sematin. Oke. Okay? Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.